langsung sambung periksa ijazah. Uh, jadi apa tuh namanya? Uh, kita adakan zoom supaya teman-teman itu nggak gelisah. Benar kata Budina, uh, kalau kita gelisah itu uh, mengurangi apa ya? Mengurangi daya pikir kita. Artinya uh, kita itu nggak mudeng-mudeng kalau belajar gitu. Jadi uh, dalam belajar itu kita harus uh, senang dulu dan tidak ada beban itu teman-teman. Jadi, salah satu langkahnya untuk kita bisa uh, menguasai materi, menguasai soal-soal, ya, kita jangan panik dulu, gitu kan? Uh, itu yang perlu perlu teman-teman ketahui. Uh, beberapa waktu yang lalu, mungkin teman-teman ngisi si mudik <tuh> itu untuk uh, dalam rangka uh, saya, tuh, sebenarnya uh, enggan untuk menyampaikan secara vulgar, seperti yang ada di grup sebelah, ya di grup sebelah itu, nanti semuanya akan lulus, yang tidak lulus juga akan lulus kalau seperti itu akan mematahkan semangat, bukannya ini ya benar, sebentar, sebentar bukannya membuat kita halo, halo sebentar Pak, halo iya silakan masuk, masuk aja Pak Arun iya kalau Masuk aja. Grup kita doang, Pak. Grup kita doang tidak tidak digeser keluar ya, Pak, ya. Bentar. Oke, teman-teman lanjut. Maaf ada telepon beberapa waktu yang lalu sempat kita ngisi data simudik ya gunanya data simudik itu adalah Insya Insyaallah data itu akan ditarik untuk calon ASN 2000 ASN ya, 2022 jadi dalam hal ini kita kan passing grade saja belum keluar Bani bilang ini pasti sekarang lulus semua. Insya Allah lulus-lulus. Ya. Tetapi, kan kita bertahun kekuatan DKI. Kekuatan DKI itu uh, berapa, untuk yang diambil tahap pertama itu berapa. Makanya kita perlu bersiap-siap diri uh, supaya nilai kita itu jangan jatuh dengan uh, mungkin target DKI ngambil berapa untuk tahap pertama. gitu. Ya Harapan kita, uh, nilai kita bagus. Makanya kita usah malam ini kita harus atur strategi Bagaimana supaya teman-teman semua itu terutama yang 35 plus ini ke punya fasilitas keangkat duluan gitu sebenarnya kalau data kita itu sudah sampai di BKD teman-teman mungkin selama ini belum tahu tetapi harusnya yang menyampaikan adalah Bapak Ketua kita data kita itu udah didampingin oleh Ibu Fahira di BKD gitu jadi Jangan terlalu ketakutan dengan tes, ketakutan dengan tes tapi tes tetap berjalan. Kenapa? Karena uh, salah satu syarat ASN itu kita adalah tes, gitu. kecuali dengan kepres atau apalah itu ketidak tes gitu ya. Sementara kepres kita sudah berusaha jauh Ibu, mungkin uh, karena tidak kita uh, apa namanya? tidak kita share aja uh, grup kita itu sudah menambah sampai ke bala baja sekarang di baja itu ketemu merapat dengan Jokowi dengan uh, siapa Pak Ma'ruf Amin segala itu sudah ibu-ibu cuman kan tidak di-share gitu kan dan sampai saat ini pun uh, Bu Arafah segala macam itu masih uh, kita itu masih uh, selalu berkomunikasi dengan orang-orang Kemendikbud gitu ya uh, contohnya ya dengan sesprinya Pak Nadim sehingga kemarin juga bergulir uh, untuk yang usia pengabdian sekian tahun kita dikasih bonus lagi seperti itu jadi jangan gelisah gitu apalagi yang belum disampaikan ya mungkin nanti ada tanya jawabnya jadi saya ingin hari ini kita saling sharing ini bu bagaimana strateginya biar kita itu dipaksa tiap hari belajar tuh jadi saya ingin bahwa cap 35 plus itu sudah tua jadi udah males belajar dan sebagainya itu kita tunjukkan bahwa kita itu bisa gitu Mari saya pengen apa ya? Saya pengen pendapat dari teman-teman. Jadi kalau saya yang gerakin kita harus bikin soal sekarang share begini-begini. Wah ini nggak jalan. Tapi kalau dari bapak ibu nanti kita apa ya namanya? Apa yang kita putuskan itu bisa berjalan. Itu maksud saya seperti itu. Oke mungkin silakan. Baru itu aja yang saya sampaikan. Ada mungkin ditambahin dari siapa? Monggo silakan. Baik, Bu Uri, terima kasih infonya mungkin bisa saya rangkum sedikit bahwa kita sebenarnya sudah sampai di suatu titik ya teman-teman, di mana perjuangan kita di akhir ini yaitu P3K, sebetulnya kita hanya afirmasi mungkin seperti itu ya. Jadi sama seperti PPG itu ada penilaiannya ABC, di mana yang nilainya bagus ya itu di tahap 1, Kemudian yang nilainya kedua di tahap dua dan kemudian yang nilainya kurang baik mungkin ya eh, sudah cadangan sekarang di tahap empat, lima, dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Jadi eh, kita harus tenang menghadapi ini agar kita bisa menjadi anggota untuk tahap satu yang berhasil lolos untuk P3 tahap satu seperti itu jadi kita harus berstrategi ini teman-teman bagaimana caranya kita masuk ke tahap satunya itu begitu kan ya Bu Urip ya ya betul sekali jadi eh, apa ya dalam segala hal itu kita persiapan sebaik mungkin ya benar kata Bu Dina, PPG pun itu diambil dari passing grade nilai tertinggi dulu dia dimasukkan tahap duluan jadi memang ya kalau kami dapat sertifikasi duluan karena nilai kami memang tinggi duluan uh, tahun 2016 nilai UKG saya termasuk tinggi di atas delapan makanya saya dapat kesempatan dipanggil oleh bapak uh, ini ya dikontrak sama bapak Anies tuh yang saya cerita ya uh, kita di, uh, diberi pelatihan di uh, Bojongsari ya, itu dikasih fasilitas yang enak sekali, nginepnya enak, makanya enak, gitu ya semua ya, digaji lagi gitu kan, nah, terus kita juga ngajar itu dari prestasi-prestasi kita, makanya sebenarnya semua itu kita bisa asal kita mau itu. jadi jangan kita stuck, diem di tempat gitu. Ya, jadi intinya memang asal kita mau ya, nah sekarang kita bicara tentang strategi nih, mungkin Pak Ukin ada... Saran mungkin ya buat kita bagaimana nih Pak kita kan sebenarnya menghitung hari ya tadinya nih mungkin rencananya di tanggal 31 bulan ini tetapi DKI kan memang belum tapi juga kita harus mempersiapkan diri nih mungkin Pak Uki ada saran buat kita nih Pak Ukin bagaimana nih strategi kita ke depannya silahkan Pak. Pak Uki masih sambil bimbel itu bu. Oh, oh Pak Uki masih bimbel ya. Mungkin dari sambil. yang lain mungkin? Mohonlah uh, silakan. Kita uh, kita satu ini ya satu komunitas ya atau satu organisasi ya kita harus sama-sama nih teman-teman nih kira-kira strategi kita apa ya teman-teman? Mungkin ada yang sumbang saran. Ayo biar kita bisa lebih maksimal ke depannya karena kita ini sudah Uh, harus serius ya menghadapi ini, gitu. Karena yang namanya usaha itu harus maksimal. Sekali seumur hidup kita harus maksimal dalam menghadapi ini. Oke, okay, teman-teman, ada lagi mungkin uh, uh, Kalau saya itu uh, melihat dari teman-teman yang sudah pada berhasil mencapai PNS, itu kan saya tanya strategi belajarnya bagaimana, gitu kan? Uh, mereka buka kisi-kisi. Kisi-kisi itu apa yang dipelajari dari kisi-kisi saja? Jadi nggak ngalor idul, nggak karuan. Nah, ibu coba buka kisi-kisinya yang ini. Nah, saya yang punya kisi-kisi yang PMS tuh, kisi-kisi CPNS, tapi mungkin tidak begitu jauh dengan kisi-kisi uh, untuk PPPK. Nah, kemarin pas ikut webinar Bu siapa itu, uh, Ibu Salamah itu saya kok langsung tek, kayaknya cocok banget dengan pendapat beliau. Kenapa? Soal itu kita diberikan yang hot dan Bu Salama itu udah bertahun-tahun terjun di pembuat soal PNS sama, pembuat soal PNS ya, itu dia. Sekarang baru terjun ke pembuat soal PPPK gitu kan. Nah, jadi kalau saya kok setuju sekali karena pas kebetulan saya dengar di, membahas tentang isi kisi pun mereka beliung lotok gitu ya jadi ditanya ini kisi-kisinya bunyinya seperti ini Waduh bagus banget nih saya bilang itu uh, kalau dilihat uh, saya sudah mempelajari e-book sampai halaman 300 berapa itu nah saya lihat itu saya tuh kalau pagi kalau sabtu minggu kadang-kala -kadang diskusi itu dengan pak uki tuh pak uki ini soal sama jawabannya berbeda di nomor yang ini banyak ini di nomor yang ini gimana terus saya cari-cari ini -cari uh, apa tuh YouTube nah nah YouTube itu juga tergantung dengan uh, tempat uh, lesnya itu ya uh, jadi layani nah gimana kita caranya kalau kayak seperti ini gitu kan atau uh, tapi untuk sosiokultural manajerial sih tidak terlalu mengkhawatirkan karena kita kalau ada poin ABCD misalnya dapat dua poin dari nomor dua dari nomor satu ya, itu masih dapat poin empat. Jadi sebenarnya kalau kayak kami, kita tinggal berdoa saja insya Allah, yang terutama yang sudah sertifikasi, sertifikat itu punya sertifikat pendidik, yang mudah-mudahan aman gitu kan. Tapi insya Allah, teman-teman juga jangan putus asa itu Kita tetap berusaha terus, mau saya itu, ada berapa orang di anggota ini yang ikut bimbelnya Bu Salamah, itu Kalau bimbel yang biasa, itu soalnya jenisnya sama aja, begitu. Saudi saya perhatiin, atau di malam saya itu diajak gabung di grup yang baru itu, di tenpon sama temen saya sampai kaget, tidak bisa tidur tuh. Akhirnya saya buka-buka telegram soal-soal jenisnya sama. Bahkan dari yang dari luar Jawa, segala macam, kalau bisa kita yang selangkah maka juga saya ya. Jadi, eh, kalau yang saya lihat, yang kayak cocok kalau saya, yaitu itu, di bisa lama. Nah, ada berapa orang anggota kita yang ikut, kita share gantian. Nah, share gantian gimana? Oh, hari ini saya daftar tadi, ya? Oh, nanti mungkin bisa share. Kan kalau dibebani setiap hari saya nge-share, terus ini ya repot, gitu kan? Makanya bergantian, maksudnya ya? Nah, kan itu nggak bisa di-screen. Nah, jadi kalau saya pas buka pakai laptop, mungkin foto di-share ke grup, gitu. Kira-kira teman-teman siap nggak seperti itu? Bahas bersama, gitu itu lebih jitu saya kira uh, eh, komitmen nih gimana kalau memang komitmennya oke okay, ya insya Allah kita semua bisa saya sih setuju bagus saya setuju itu. aja saya setuju. saya setuju kita bahas bersama saya juga setuju bu bahas bersama itu Ya, saya setuju, Bu. Ikut teman-teman ya, kita bahas apa bersama. Baik. Bagus nih dengan ada Zoom ini jadi kita saling sama kenal. Ya, baik teman-teman ya, kita sudah satu suara ya bahwa kita akan mengadakan pembahasan secara bersama-sama tapi diarahkan adalah dari bimbingannya Ibu Salamah begitu ya soal-soalnya mungkin di sini ada yang ikut bimbelnya Ibu Salamah kita bisa belajar dari soal-soal beliau yang bisa diperoleh di sini siapa yang ikut bimbelnya? Bu Urip, ikut enggak bimbelnya Ibu Salama? bu urip di unmute bu suaranya nggak kedengeran bisa ikut paket yang empat puluh tuh kalau empat puluh itu dapat tujuh kali bisa juga ikut yang paket satu bulan cuman kalau satu bulan kan kita udah kebablasan itu satu wow. bulan sembilan puluh ya Oke, okay. pertanyaannya Bu Urip. Pertanyaannya itu Ibu punya soal-soalnya nggak mungkin ada beberapa soal yang bisa di-share, seperti itu Bu Urip. Ini kemarin kan di apa Pak Abi udah di-share. Kalau saya baru mau masuk besok. Baru mau masuk besok nih. Di baru mau masuk ya, besok maksudnya. Share-nya di grup ya, Bu ya? Iya, di grup. Beberapa. Nih, aku tak share catatannya ya. Aku udah bikin ringkasannya mungkin Bu Dina nggak nggak memperhatiin ya? ya karena saya lagi ujian kemarin ya Bu ya jadi saya tidak terlalu beri maaf, kan? maaf. Oke oke sebentar sebentar sebentar. Mauga dilanjut dulu yang lain. Halo Pak. Halo Pak. Eh sebentar. Sem oke Beri maaf. Ada yang lain? Iya silahkan Bu Sri. Ya mau tanya kalau yang bimbelnya bu lama itu daftarnya eh, di mana ya? Kemarin saya lihat sekilas yang di grup kita di grup kita, cuman enggak saya save nih gitu. Agak eh, minat sih kalau lihat testinya bu Urip seperti itu ya, jadi pengen gitu. Tapi yang ekonomis aja paketnya. Saya lihat kemarin ada yang satu juta ya bu ya. Oke, okay. uh, maaf ada telepon masuk. Jadi kalau paket yang satu juta itu, saya kira itu bayarnya di belakang kalau lulus itu satu juta kalau lulus itu bayarnya. Uh, tapi karena karena mengingat Insya Allah kita lulus Bu, jangan khawatir gitu kan. Uh, cuman kita harus usaha, uh, uh, kita harus usaha. Kita itu harus punya ini lebih daripada yang lain karena target kita kalau kita melanjutkan perjuangan juga nggak Malu-maluin gitu kan. Jadi kalau kita punya kualitas, kita maju di hadapan pejabat itu juga pede gitu Bu. Bukan karena dikasihannya ya Bu ya. Itu itu paket yang kita download aplikasi kita lulus tuh Pak Uki tuh udah tuh. Pak Uki udah ikut sebulan tuh. Pak Uki sudah ikut sebulan makanya kan saya bilang wah soalnya panjang-panjang. Jadi nggak bisa di screenshot. Nah kemarinnya ada yang gratisan nih sebentar saya share ya yang udah saya pidain ke berbentuk ringkasan itu tapi saya juga belum sempat ngetik karena kerjaan saya banyak tuh nanti kalau kayak gitu kan dibahas bareng oh ini isinya ini, ini isinya ini lebih enak ini Bu? oke mau silakan kalau begini baik Bu Guru oke, pakai, kayaknya saya bukan promosi karena saya saya sendiri gak kenal dengan Bu Salamah ya saya ya Bu Guru <laughs> ayo ayo monggo Pak Ikin, lanjut Pak Ikin itu tuh apa-apa Bu Guru. ada <laughs> uh, Bu, uh, Bu Rit, uh, soalnya sudah di sudah ada ya bisa di-share Bu. Nih nih ini. Kita ah. bisa lihat ya teman-teman seperti apa sih sebenarnya gitu biar kita yang bukunya ada gambaran ya? sedikit mengenai soal-soal P3K yang kemungkinan keluar seperti itu Bu Rit. Uh, bisa ya. disuruh, murid silahkan. Ini sudah ah, siapkan, berbentuk ini ya, berbentuk di buku ya. Ya udah, di grup aja. Saya masukin di grup aja, di grup. Saya ulang ya. masuk di grup ya. Oke, Nanti saya tampilkan di grup ya. Bentar, tulisan tangan merah ya, memang belum itu ya. Wah, nggak kelihatan saya pakai HP. Maaf. Assalamualaikum, Bu Rif. Maaf, oh, monggo silakan master. Nah, tuh, tuh cakep tuh. Udah ada yang mau ini. Oke, okay, tuh, tau. Tuh, punya tuh cakep tuh. Nah, begini nih, saya mau nih. Oke, okay, itu ada yang udah. Tuh, eh, iya, monggo silakan. Pauke, tolong tuh, pauke. soalnya Apa? yang kemarin, Mbak. Ah, Oke. Okay. Oh gini teman-teman, sebenarnya saya kan saya udah beli soal, saya sih sebenarnya nggak ikutan bimbel Bu Salama. Kalau bimbel Bu Salama saya uangnya Saya ikutan cuma beli soal doang, soal-soal apa? Soal-soal pelajar materi PPK itu berdasarkan kisi-kisi, misalkan apa? Integritas itu cuma 10 soal aja. Tapi memang benar-benar soal tes, soalnya soal hot banget, bacaan narasi juga panjang. ABCD-nya juga panjang, ABCD-nya juga hampir semua jawaban yang sama, sama persis sama gitu. Kadang saya bacanya aja juga sampai sampai ngantuk. Nah, itu ya. itu memang bagus Bu itu. Iya. Ini uh, yang udah. saya tampil uh, betul. Ini yang saya tampilkan itu susunan kalimatnya udah saya sederhanakan sedemikian rupa itu Pak Ugi. <laughs> Jadi buat orang-orang-orang uh, udah usia kayaknya masih nyambung gitu. Oh aliran yang menekankan keaktifan siswa selama pembelajaran, pembelajaran gitu kan misalnya konstruktivisme gitu-gitu. Yang memang kalau memang nanti mau ya bisa bisa sih karena Bu Salamah sih pinter nih. Dia nggak soalnya di setting biar kita nggak bisa screenshot. Ya paling kalau mau ya saya foto, ntar saya kirim. Ah. Mungkin ta temen temannya itu teman-teman yang lain. Ya mungkin ada yang bantu buat bikin Google Form ya nanti kita bahas bareng-bareng mungkin seperti itu. Uh, cocok itu, saya cocok tuh. Iya. Yeah. Uh, Oke, okay. jadi uh, saya pikir se sehat satu orang itu punya tugas sekali deh. Satu orang punya tugas sekali. Jadi ini misalnya ada 14 orang aja udah cukup 14 kali gitu kan. Uh, uh. Tapi alangkah bagusnya kalau seorang itu bikin 10 berarti ada dua orang sehari 20 20 gitu maksud saya. Tiga, tiga, tiga atau soal kita kuasain tata, Sudah bagus itu ya. kita belajar bagus. Jadi satu orang berapa soal Bu Kira-kira kalau Sepuluh atau sepuluh sanggup kan Kalau saya maunya mau dua puluh gitu <laughs> Sanggup sih sanggup cuman belum tahu Bentuk soalnya yang hot seperti apa Bu Urip Atau mengikut ya? uh, Itu contohnya di tampilan udah ada Itu contohnya di tampilan ini yang uh, Da, soal busa lama ini, ini yang saya tulis itu soal busa lama itu. Oh, oke, okay, okay, iya. Bu. Jadi yang dibuat itu soal soal dari busa lama ya bu? Ah, oke. Okay. Jadi soal dari busa siapa yang kursus, eh, siapa yang, yang ikut uh, beli trade outnya saja uh, itu di foto saja deh. Bukanya pakai laptop, terus di foto share di grup bahas bareng. Itu cakep itu. Bener itu lebih bermanfaat daripada kita baca modul yang tebel-tebel itu akan stres sendiri. Kenapa? Wah ini saya belum nyampe ini sampai ini belum selesai makanya uh, modul e-book yang pernah di-share saya habiskan dulu mau bisa mau kagak saya sudah pede kalau saya udah habis baca itu aja terus tinggal tambahin doa gitu uh, jangan lupa sholat oh, malam buruk, udah siap banget ini uh, jangan lupa sholat malamnya sama sholat duhanya itu aja hmm. kalau saya udah udah ini mau oh, cepet aja lah daripada pusing saya mulai dengan mendingan Mendingan segera gitu kan kalau saya. Halo. Nah saya juga gini, bapak teman-teman saya, ya? saya juga, saya juga ikutan bimbel dua, tapi bimbelnya nggak tatap muka. Yang pertama saya bimbel apa yang apa yang serial akademi itu loh Bu yang di Telegram. Nah ya. itu soal kalau soal yang itu saya bisa di screenshot, tapi soal itu sama dengan soal-soal yang udah ada beredar seperti yang ada Iya yeah. Nah kalau yang soal beda dengan soal yang ibu Sarama itu nanti deh kalau memang mau nanti saya fotoin saya minum HP saya buat moto nanti saya share siapa yang mau bagian ngetik seperti itu nanti kita bahas bareng-bareng Oke okay. uh, jadi kita perlu bagian ini aja apa uh, bagian hari misalnya hari ini yang bagian memfoto um, dan nge-share siapa, gantian gitu maksud saya. Nanti terus kita bahas bareng-bareng mau jam berapa, tiap habis maghrib kita bahas bareng, itu cakep itu Insya Allah uh, setuju kan kalau habis maghrib atau habis isak kan uh, di WA grup WA-nya dimanfaatin gitu. Habis isak oh. aja, Bu. Oh gitu, habis isak satu jam gitu ya. Ke, habis isak satu jam, bergantian, jangan Pak Uki terus, kasihan. Jadi, ya. yang lagi yang ikut bimbel? besok, calon saya. Baik, hmm. jadi ada saya ya. Oh, ada Budina. Iya. Jadi begini, Bu Rip, ya. Kita ini kan sedang berusaha, kita bekerja sama, berkolaborasi untuk kesiapan kita. Insya Allah nanti dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang berkenan untuk membagikan seperti itu ya membagikan uh, miliknya tentang P3K ini mudah-mudahan Allah akan memberi apa namanya feedbacknya yang lebih banyak lagi ya Rizkinya lebih banyak lagi sehat dan Amin. Baik -baik, seperti itu jadi memang kita di sini adalah harus ada semangat untuk berbagi tidak selfish ya mana kita uh, Bagaimana caranya kita bisa lolos untuk tahap satu amin, amin. gitu? Nah, tapi kan feedbacknya kita harus cepat nih gitu. Kita harus cepat segera melaksanakannya. Kalau minggu ini kan tinggal Jumat ya, kita bisa mulai kapan nih kira-kira Bu Urip? Uh, secepatnya aja ya Pak Uki ya. Uh, bimbelnya Bu Salama kalau minggu jalan ya? Pak Uki? bimbelnya bu Salama kalau minggu jalan nggak? Oh, bu, sebenarnya soal yang dari bu Salama itu nggak dibatasi bu, setiap hari saya bisa ngerjain. Uh -uh. Di dalam aplikasi uh -uh. itu udah ada soal yang saya beli, uh -uh. jadi soal itu udah di, di aplikasi nggak ditutup, pokoknya kapanpun saya bisa jawab itu bisa dikerjakan. Oke oh, gitu. Hanya kalau saya setiap malam itu saya baca soal bimbel bu Salama tuh jam 10 sampai jam 11 saya baca dulu jawab. Soalnya sih lumayan bagus, pokoknya. Ada, ada materi gini loh pada misalkan manajer manajerial ya, kisi-kisinya integritas, nah itu di, di dalam soal integritas diberikan 10 soal contohnya penjawab jawabannya soal sama jawaban ter ada pembahasannya seperti itu sosial kultur ada apa kisi-kisinya seperti itu ya. mungkin di awal mungkin kita cari kisi-kisinya dulu atau seperti apa ya e, mungkin ada yang punya gitu kisi-kisi yang bisa kita bahas kisi-kisi yang udah pernah saya pernah ada di grup itu lah, bu, yang apa sih yang integritas kalau manajerial itu ya. coba yeah. di share oh. lagi mungkin ya Pak, karena saya terus terang saya tidak terlalu menyimak ini akhir-akhir ini. E, mungkin bisa diingatkan kembali agar kita e, bisa sama-sama untuk kedepannya itu melalui kisi-kisinya seperti itu ya Pak oke mungkin ya. Iya yeah, boleh bu. Mm -mm. Oke okay, teman-teman berarti pertama e, kita Mungkin hari ini bisa di share mungkin ya, Pak ya? Pak uh, Bisa di share sekarang nggak, Pak? Uh, saya belum, I belum apa? Saya belum medium HP isi saya. Coba saya lagi buka Google di dalam Google bisa nggak aplikasi yang bukan lama di download di Google. Coba dulu, deh Pak ya. Kita mungkin kita bisa ditunggu. Uh. Nah, uh, selain kisi-kisi berarti kan harus ada soal oh, nih, teman-teman ya harus ada soal pertama sumber soal kita nih satu dari Pak Uki nih gitu Pak Uki terus mungkin ada dari Bu Urip ya Bu Urip ya Ya mudah-mudahan besok saya udah bisa ini ya ikut gabung di Busa lama ya okay. tadi aplikasinya udah berhasil di download tadi ada yang lain mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain ada bisa bantu kita Teman -teman? Yang jelas kita perlu tambahan orang aja, perlu nah, iya. tambahan orang berapa, minimal berapa. Terus kalau ini ya gantian kerjasama misalnya yang kursus 2 eh, berdua gitu misalnya. Dua, ada temannya diketat dua, yang saling pinjem HP, satunya buka, satunya ini gitu kan. Terus di-share di grup biar gantian pas kira-kira 14 hari kita udah dapat bekal yang banyak. Gitu. Mungkin begini aja kali ya, mungkin teman-teman punya beberapa soal entahkah itu satu dua atau beberapa bisa nanti kita share sama-sama jadi Ibu saya punya soal yang saya kurang mengerti begitu nanti bisa di-share seperti itu teman-teman gimana bisa juga seperti itu ya Jadi kalau menurut saya eh seperti contohnya soal PPG kemarin ya itu luar biasa sekali. Nah boleh tuh soal PPG tampilin Bu Dina. Ya, soal ya, PPG, Papa, karena kemarin eh, maaf saya potong jadinya. Karena memang Bu Salam kemarin di itu juga membicarakan kemungkinan soalnya juga soal-soal hot dari PPG. Jadi we saya cocok di orang-orang ini cocok analisanya cocok banget dengan pembicaraan saya pertama kali waktu masuk grup kalau namanya guru SD itu harus menguasai satu tingkat lebih pintar daripada muridnya. Jadi guru SD yang baik itu mampu menguasai materi SMP. Nah, materi SMP itu kayak sampai apa itu ya? apa janggelombang sampai ke apa tuh? Dere, apa tuh Pak Uki? Uh, deret dan baris kayak gitu ya yeah. Fibonacci, baris Fibonacci kayak gitu tuh harus kita harus Fibonaki, bisa. Yeah. Uh, uh, jadi uh, buat pembekalan kita bahwa kita itu selangkah lebih pinter daripada muridnya, jangan sampai gurunya aja nggak ngerti gitu kan. Uh, itu gunanya kita harus saling belajar terus itu. <tuh> ya memang seperti itu Bu. Uh, dari pengalaman saya kemarin PPG itu, soalnya itu wacananya luar biasa ya. Wacana, ilustrasinya itu, pedagogiknya luar biasa. Kita benar-benar menganalisa benar uh, jawabannya. Jadi kalau yang yang untuk PPG mungkin bisa sekalian belajar P3, kan kalau menurut saya ya. Betul itu. Memang Bu Salama juga mengucapkan seperti itu. Makanya saya pokok begitu langsung cocok dan yakin dengan Bu Salama, karena Bu Salama juga mengucapnya seperti itu, Bu. Uh, jadi mas, cocok bener nih dengan uh, pendapat beliau kalau saya. Hmm. Oke, okay, kalau begitu tidak usah kita berpanjang kalam. Kita uh, tentukan saja waktunya. Uh, menurut Ibu Bapak, waktu yang tepat untuk kita belajar secara rutin dan kontinu. ya Setiap Mbak Da'isa sampai jam 9. Setuju. setuju bagaimana teman-teman? Ya, setuju saya Bu Dinas. Setuju. Nah, oleh karena itu kita e, bikin kesepakatan dulu ya rekan-rekan ya. Berarti yang pertama mungkin kita akan melakukannya setiap hari secara kontinu. Silakan saja bergabung di Zoom saya. Saya sediakan ini ya untuk e, kita belajar setiap hari. Boleh. mulai jam Mereka 7. jam tepat ya. Mulai jam 7.30 tepat sampai jam 9. Jadi mungkin kita bisa bahas Siap. ya mungkin antara 15 sampai 20 soal. Saya rasa setiap hari pasti lama-kelamaan akan banyak yang bisa kita, eh, apa, kita ingat. Seperti itu ya teman-teman. Eh, kita mulai kira-kira besok atau Senin? Besok aja Bu mau buru-buru aja nih pokoknya Wah semangat sekali nih Bu Devi. Oh, kenapa harus semangat? Ceritanya panjang, Bu. Ya, pasti Karena panjang dan lebar pasti. Ini, ini pandemi ya, jadi yang merasakan ujian itu enggak cuma mereka, Bu. Betul sekali. mana kita? Yang tadinya kita semangat, tiba-tiba harus kendor lagi, semangat lagi kendor lagi ya begitu deh. Makanya saya pikir uh, kalau memang sudah Ibu Dina aja sudah bilang, kita nggak tahu ya apakah tujuh hari lagi, 14 hari kita nggak ada yang tahu. Ini ya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Saya Betul. sih cuma mintanya sehat aja. saya nggak minta banyak deh, kita sehat aja deh, bismillah kita, kita fokus. Sudahlah, kita tidak perlu uh, apa namanya mengingat kembali histori kita yang kelam di belakang, belum P3K, belum PNS, sudahlah, nggak usah kita mengeluh. Tapi kita yang ke depan itulah yang harus kita pikirkan. Oke, kalau begitu kita deal bahwa dimulainya besok. Bagaimana, teman-teman? Setuju -teman? atau tidak? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu siap-siap ya, jadi bentuk tampilannya mau begini Budina pakai Zoom nampilin pakai share screen gitu Ya. masing-masing punya soalnya bagaimana yang ya belum oh. siapkan uh, jadi gini uh, Bu Urip, saya uh -huh. siapkan uh, perangkat ini sudah uh, saya setting untuk bisa setiap peserta itu men-share screen Ya, men-set, screen. Jadi mungkin ada teman satu dua soal yang tidak mengerti silahkan ditampilkan lalu kita bahas sama-sama seperti itu bagaimana teman-teman Ibu setuju Iya ya. jadi sambil teman-teman juga pastinya termotivasi untuk mencari-cari soal yang kira-kira ini kok soal kok saya kok gagal paham ya maksudnya kemana Ya, dan kalau bisa sih tidak jauh dari kisi-kisinya mungkin nanti kita tunggu Pak Uki untuk uh, share kembali kisi-kisinya kita lihat apakah itu ada di kisi-kisi atau tidak kalau misalnya ada baik kita bahas sama-sama seperti itu. Jadi, supaya apa arahnya itu bisa sesuai dengan uh, maksud dari tujuan pembelajaran kita tentang P3K seperti itu teman-teman Ya, jadi pertama memang kita akan menunggu Pak Uki ya untuk men-share gisi-gisinya. Kemudian teman-teman juga belajar di rumah uh, belajar seperti biasa. Kalau nggak ngerti nanti ditampilkan seperti itu. Jadi kita tidak di grup lagi kita di grup zoom ini supaya jelas supaya tuntas. Kalau di grup kan namanya teks ya cuman terbatas gitu. Tapi kalau misalnya di uh, pertemuan ini kita bisa maksimal teman-teman, gitu, Oke ya kalau gitu kita di link Apakah setuju untuk e, Melakukan pembelajaran Secara kontinu Mulai besok teman-teman Setuju Bu Coba saya, Allah, mau, uh, saya mau uh, Mengetik di chat room Kalau yang banyak Setuju saya akan Ambil uh, Suara terbanyaknya silahkan saya setuju, Bu. Setuju banget. Diketik, Bu, bilang. Oh, diketik oh ya. Oke, okay. ya. Nanti saya lihat dulu nih. Gitu, ada kadang-kadang kan ada juga yang tidak sependapat. Ya, saya mau suara terbanyak nih biar saya ada bukti. Oh iya, ternyata teman-teman banyak yang mau mulainya besok. Jadi, pilihannya adalah mulainya Sabtu atau Senin gitu. Jadi Sabtu setuju, Senin setuju gitu. Jadi saya nanti saya tinggal hitung aja nih. Siapa yang setuju di hari Sabtu, siapa yang setuju di hari Senin. Kusel kisi-kisi ya di grup ya. Bisa Betul, ditampilin entar ya. Dah. tampilkan, Pak. Tuh udah udah aku share di grup. Okay, aku kisi-kisi. Ini ya, Pak. Betul Pak Uki? Ini ya kisi-kisinya kita oh, alhamdulillah. Ini kita ini sudah. kita sudah dapat nih kisi-kisinya. Saya mau foto bu sebentar bu. Oh, ini ada di itu ya bu, yang di grup ya, sama oh, bauki dikirim. Betul. Oh udah, Dan di grup. bu. Saya kudet nih soal oh, Ya, jadi sudah jelas, teman-teman. Ini kita sudah ada kisi-kisinya. Silakan, teman-teman juga belajar dari berbagai sumber yang mendekati ke kisi-kisi. Kalau yang tidak setuju, atau yang tidak jelas, atau yang miskonsepsi, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini saya mau lihat dulu chatnya. Yang setuju, ada berapa banyak nih? Ya. yang setuju hari Sabtu Sabtu Sabtu waduh yang senin kok enggak ada nih ikan sepat Sabtu, ikan, Sabtu, ikan gabus Bu luar biasa ya berarti memang teman-teman eh, memang bener-bener yang kepo berat nih kayaknya nih yang wah, semangat 45 Pokoknya harus luluh, harus lolos nih tahap satu gitu ya, mengingat usia juga gitu ya. Jadi, eh, kita akan mulai besok. Besok saya schedule -kan. Jadi, setiap hari akan saya schedule -kan dan saya buat tabelnya eh, dalam satu minggu. Jadi, setiap satu minggu saya akan share ya mul dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadwalnya itu setiap hari terserah mau hadir, kayak mau enggak, kayak terserah. Yang penting kita continue belajar. Siapa yang mau belajar, siapa yang mau siap, monggo gitu. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mulai besok, silahkan saja yang mau share. Besok sudah saya uh, beri fasilitas, silahkan dipergunakan. Mungkin seperti itu ya, Bu Urib dan Pak Ukin. Eh, Pak Uki. Jangan ditambahin, iya, iya, iya, iya, iya. Oke, silahkan. Mungkin ada sumbang saran, silahkan. Pak Uki, Bu Urib, dan yang Pap PA Pak Iken itu masuk. Pak Iken, tuh, kemana? Pak Iken, gimana nih? Pak Iken, mana itu? ya Bu, maaf, tadi masih di jalan, Bu. Oke, okay, oke. Okay. Uh, jadi mungkin kalau... Ya, pada intinya uh, saya mendukung aja gitu. Oke, oke. Okay, okay. Daripada kalau saya ambil langkah seperti ini, daripada teman-teman, belajar nggak karuan gitu kan, kisi-kisi nggak megang, ini nggak megang, udah puyeng duluan, gitu kan. Lebih bagus cakem, kalau kita hmm. tahu. tahu Burib, Cakap ya, di sini banyak orang-orang hebat, kok sebenarnya, kok. Tinggal mau atau tidak kawan-kawan mendukung kegiatan ini. Betul, kan, seperti di itu. sini. Uh, betul sekali di sini itu uh, sebenarnya rata-rata itu guru-guru les tuh uh, pasti dia tiap hari dia <tuk> gitu kan. uh, meska, uh, nanti misalnya integritas langsung tampilin soal aja Pak Ugi okay? jadi kita langsung terjun soalnya jadi Oh iya ini kerjasama Oh iya langsung terjun soal gitu jadi membahas materi uh, apa yang tidak huh? Misalkan aku baca ini, di besok kalau materi kompetensi manajer ya bu salama bentar aku ada kisi-kisinya nih. Itu ada pengembangan, apa sih, pengembangan pengembangan okay. diri, komunikasi, diri dan orang lain. sama ah. itu semua materi ada di materi ini. Besok yang mau saya share soal materi apa, apakah integritas. Ngikutin aja, ngikutin materi Pauki hari ini, jadi gak ribet. Enggak, yes. ini, ada, ini ada semua soal, Bu. Saya soal, semua soal udah ada di aplikasi nih atau ada yang punya laptopnya android gak ya? kalau laptopnya android bisa buka akun saya nah Budina gimana tuh laptopnya Budina masih canggih tuh Budina saya gak android <laughs> jadi Pangan. kalau saya e, kalau misalnya teman-teman eh -teman... hey, ada Pak Kopur eh hey, selamat Assalamualaikum Mas Oke, okay, uh, saya rasa mungkin kalau misalnya teman-teman ada kesulitan untuk men-share, boleh kasih ke saya nanti uh, akan saya tampilkan, saya share untuk dibahas di forum ini. Seperti itu ya, teman-teman silakan aja. Kita Berarti kerjanya lebih ringan ya, ya Bu Kolaborasi aja. Pokoknya. Okay. Kalau nggak kayak gini kita nggak akan belajar, kita cuma ngelihat oh doang gitu. Oh ada soalnya tapi jarang dibuka gitu kenapa ya karena beban pekerjaan mungkin atau ada acara lain mungkin jadi terus-terusan tuh kita waktunya nggak ada gitu apalagi yang PPG ya kemarin itu benar-benar yang pakai kacamata kuda gitu nggak bisa ngapa-ngapain terus-terang serius gitu saya, saya baru mau kompre besok Senin Bu Dina iya semangat jadi bu lagi... komprenya Pokoknya aduh Cik. lagi memet kisi-kisi cp7 silahkan disimak itu nanti pertanyaannya enggak jauh dari situ ya kalau untuk komplek oh gitu ya iya betul ya, uh, bu, ya berkenan dengan modul 10 enggak pedagogik sama profesional bodina uh, pokoknya berdasarkan pengalaman ibu aja bu kalau kompre jadi uh, kita lihat kisi-kisi di cp7 itu satu persatu itu tidak perlu kita hafal tapi kita benar-benar mengerti konsepnya yang paling penting di situ ibu harus benar-benar nalarnya bu yang dipakai gitu bukannya konseptual kalau konseptual itu kan menghafal gitu loh ada kayak sainnya gitu jadi eh pasti-pasti sebenarnya enggak itu gitu kalau kompre itu bagaimana kita menjawab pertanyaan dari asesornya itu eh sesuai dengan pengalaman kita itu pada dasarnya itu kan dosen kan nggak ngerti tentang pembelajaran SD sebenarnya jadi kalau saya kemarin kompre itu malah saya menjelaskan dosen itu nggak ngerti apa-apa ternyata pede aja yang penting pede betul bu pede nah, aja bu. Kuncinya, mm -mm. kuncinya memang PD kan gini bisanya PD karena kita paham ya Oh iya dong kita lebih paham daripada dosen A -a. itu kan kelas tinggi ibaratnya kalau kita SD ya kan ini kan PGSD. Ininya. Iya, jadi jangan deg-degan ya, cuman manusiawi kali ya, kalau mau kompre itu kayak mau disidang gitu, kayaknya bagaimana gitu rasanya ya. Uh, tapi itu yang nanti yang ditanyakan inovasi kita, Bu, ke depannya. Inovasi kita terhadap pedagogi jadi jatuhnya ke refleksi diri ya. Kayak gitu. Supaya bagus, misalnya pembelajaran ibu-ibu harus bagaimana. Gitu, kayak gitu. Jadi nanti dibalik-balikin lagi. Hmm. Dari RPP Ibu itu dibalik-balikin Lagi gitu hmm. Katanya udah ubah-ubah RPP-nya ya. ya jadi Ibu betul-betul RPP-nya itu urutannya Kenapa kok urutannya kayak begitu sih itu? Sebab ada sistematisnya Pak Misalnya strategi pembelajarannya saya pakai ini Berarti hmm. uh, uh, uh, gitu sistematikanya Itu di web saya ada itu sebenarnya <laughs> Nanti saya share deh <laughs> Oke okay. uh. Bisa di share ya, boleh. Biar saya bisa lihat-lihat webnya Bu Dina boleh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. ini kita sudah dapat kesepakatan ya bahwa besok kita akan membahas sudah sudah mulai. dimulai dari Pak Uki ya, Pak Uki besok bisa men ya kira-kira apa nih yang mau kita bahas besok, Pak? Integritas saja kali ya, Bu. Integritas. Malam ini saya bahas, malam ini kita saya bahas integritas. Nanti ya. saya fotokin. Siap, ya. siap, siap. Oke, siap-siap. kita eh, saya japri pasti kirim saya japri atau saya kirim ke grup? Boleh, Bapak mau kirim ke grup nggak apa-apa nanti ini seperti ini saya bisa saya share langsung dari grup ya. Okay. di grup aja kali, Bu. Boleh. Jadi bu, nanti bisa saya teman-teman uh, uh, teman-teman yang lain juga bisa ngerti mungkin dia nggak bisa ngikutin apa Zoom-nya jadi dia masih bisa baca di grup gitu. Iya, <laughs> seperti itu ya teman-teman ya. Kalau saya uh, mau monggo saja. Saya uh, sambil saya belajar belajar juga saya sambil juga eh, apa membantu rekan-rekan untuk men-share dari grup jadi silakan mau dikirim ke grup monggo nanti kita share kembali di apa di forum belajar bersama ini agar kita bisa sama-sama bahas kita ngejub. Apa, kita ngejub ya Pak Uki kita ngejumpet hari apa aja Bu Nina oke okay, baik yang baru datang mungkin ya Mungkin uh, kurang menyimak Bahwa kita sudah sepakat Akan mulai pembelajaran secara, secara kontinu Setiap hari Dimulai dari esok Bu ya Dimulai dari besok tanggal 21 Sabtu setiap uh, lepas isa Yaitu jam 7.30 sampai jam 9 Sampai jam 9 malam Setiap hari oke, oke. Kalau misalnya tidak bisa menyimak Nanti uh, rekamannya saya kirim ke Youtube silahkan bisa melihatnya gitu. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita ya. sudah mulai besok nih. E, saya Siap, ini ya, saya kasih tanda ya baiknya. bahwa besok kita sudah mulai belajar secara kontinu. Komitmen dalam diri kita kita harus belajar ya. mulai belajar. Kalau sudah dimulai, pasti Insya Allah ke depannya juga lebih mudah kita untuk ya. e -e, mengikutinya gitu ya. Uh, Bu Reni, pertanyaan mungkin Dina? Gak ada, Bu Dina. Nggak ada, oke. Okay, saya merasa Dina. terima kasih hebat Bu Dina telah mensupport dan mengurip fasilitas Zoom ya. ini. Terima, terima kasih, Bu. Sebenarnya, Sebenarnya kemarin saya mau sini. mau Itu, ya, tapi karena saya lagi PPG, jadi saya close dulu gitu. Biarin deh saya fokus ke PPG dulu. Nah sekarang saya selesai ukin, alhamdulillah gitu. Nah ini baru. Uh, eh, action lagi. Kira-kira sumber, sumbernya ada lagi selain Pak Uki gitu. Saya baru ini siapa lagi yang ini? Apa cukup Pak Uki, dari Pak Uki cukup banyak soal Pak Uki? Dari uh, gitu juga Bu Riri. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dalam belajarnya mengenai satu atau dua soal, mungkin uh, bisa di-share di grup. Nanti saya tampilkan kembali di forum ini. Juga kita akan bahas lagi. Kayak gitu Bu Rit. Ya, ya, ya. Oke, ada pertanyaan mungkin Pak Gofur? Saya oh, lagi menyimak ya, nih Bu. Ibu, pada uh, intinya saya sih uh, mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya uh, persiapan kita untuk menghadapi ujian tertulis ya, atau ujian online nanti ya intinya saya setuju sekali dan terima kasih dan mungkin saya adalah orang yang mungkin uh, perlu banyak belajar dengan ibu-ibu bapak-bapak yang ada di grup ini jadi saya terbantu sekali dan saya hanya punya saya punya semangat doang saya saya punya semangat saja saya punya semangat untuk lulus intinya itu uh, dan punya semangat dan mungkin untuk menambah semangat saya ini saya perlu belajar dengan media ini, dengan teman-teman semua yang ada di sini Terutama dengan tutor yang mungkin nanti banyak membantu saya Dalam arti penjabaran-penjabaran dari tiga kompetensi ini Mungkin itu aja Bu, oh, terima kasih sebelumnya Terima kasih, mohon maaf Ya baik teman-teman eh, Saya rasa persiapan kita adalah hari ini mungkin baru strategi ya teman-teman Dan kita sudah punya satu kemajuan yaitu kesempatan Kesepakatan itu bukan hanya di Zoom ini, tetapi adalah tekad di dalam hati. Hmm. Itu yang tertarik. Ya, jadi dengan tekad untuk lolos ada di dalam hati kita. Nah, itu harus ada satu kata, yaitu awal atau langkah kanan. Nah, langkah kanan kita, kita akan mulai esok. Hari. Ya dengan materi dari Pak Uki yaitu integritas juga ditambah dengan Soal-soal eh, dari rekan-rekan yang masih pembelajarannya masih misal Mungkin seperti itu ya Bu Urip ya Oke siap-siap Oke karena ini juga eh, kepala GTKHNK kita juga belum hadir ya Mungkin eh, kita bisa akhiri mungkin atau okay. ada masukan lain? Oh, ya. uh, saya berharap, Budina Dina, uh, saya berharap dengan terobosan langkah kita, uh, kita punya waktu yang sedikit tapi punya banyak bekal. Kenapa? Daripada kita belajar uh, dari yang sama dengan yang lain-lain, uh, saya yakin kita akan lebih berhasil kalau kita itu lain dari yang lain. Uh, belajar dengan cara... Kupas kisi-kisi dan langsung terjun soal itu akan lebih bagus daripada kita ngerambi baca. Siapa yang mau sanggup baca buku? Eh, buku Lama, langsung buku sendirian ya. ya? Itu akan kacau kita akan tuntas belajarnya. Itu okay. itu saya setuju. Untungannya. Sekali, setuju sekali ya, Bu Rip? Ya, baik. Kalau begitu, kita mungkin bisa akhiri pertemuan ini okay. dengan Bapak Hamdala. Alhamdulillah Alhamdulillahirubhi. terima kasih banyak Pak Uki ya Pak Uki ya, ya. mudah-mudahan uh, kita besok diberi kekuatan diberi puakan, tuang, ya. diberi kekuatan hati diberi banyak sekali kesempatan untuk bisa bertemu besok oke okay. kita uh, selesai sampai hari ini terima kasih terhadap kedatangannya ayo ajak rekan-rekan yang lain untuk ikut sebagai sodakoh kita mudah-mudahan apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan insya Allah ya kedepannya insyaallah amin amin ya, ya, Allah. amin amin ya Allah berupil alam ya saya cukupkan dengan uh, Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.